Guys, di sini uh, adalah tempat aku. Unggih semua ya. Ini siapa? Ini ini sudah semuanya <tuk> ada <Anak apa>? eh <tuk> Dari satu, masih ada satu lagi dan aku bakalan bikin live tapi aku gak tau cara live, live dan nanti aku bakalan live kalau udah bisa ya ya dah